lanjut ke part 4 jadi pumpnya ini udah muncul sekarang saatnya deposit fund klik deposit fund lalu pilih indonesia instan bank transfer primary lalu akun number ini pastikan sesuai pump yang tadi ya tadi berapa ya lupa aku hmm, untuk ngeceknya kita kembali dulu kembali lagi Nah disini PAN 977 ya Pastikan sama dengan yang ini Deposit PAN ke sini lagi Nah ini kita ubah yang ke 977 Sesuai nomor PAN kita moon 100 USD Ini bisa langsung 1000 atau berapa Ini nilai investasinya Dan ini di sini ada tulisan IDR nya Jadi nanti kita transfer senilai ini Importan notice di kosongnya aja lalu klik submit lalu di sini kita bisa pilih virtual account melalui permata bank dni, mandiri dan banyak pilihannya di sini juga ada dan di sini aku mau pilih bank bri karena aku pakai primo, lalu klik submit kita tunggu masih loading Nah, di sini kita diberi waktu selama 3 jam, ya. PT Antares, akun bank, nah, ini virtual akunnya kita copy, dan di sini udah lengkap cara pembayarannya. Langsung aja, aku mau bayar pakai BRimo. Lalu login dulu di aplikasi BRimo, aplikasi BRI Mobile, internet banking lalu klik briva di sini lalu pembayaran baru nomor briva pastikan di sini lalu klik selesai lanjutkan dan di sini udah terpampang nominalnya satu juta empat tanpa ada biaya lalu klik bayar setelah itu klik bayar lagi lalu masukkan PIN nah di sini ya seperti ini setelah itu kita kembali ke sini lagi pembayaran sudah selesai saya sudah bayar kita klik terima kasih selamat bertransaksi di sini kita coba tekan tombol get oke sekali lagi berhenti sampai sini dulu di tahap 4 nanti akan lanjut di part 5 yaitu cara menghubungkan ke robotnya ke akun pamnya ke akun Digitechnya jadi kalian simak terus video selanjutnya ini ya jangan lupa subscribe dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang bingung mau daftarnya caranya gimana